Kita main di Zeus lagi dengan bawa modal 35, langsung P3000, Quick 1000 bosku, mantap jiwa ini yuk Kita Quick 1000, dapat skater, langsung kita stopkan untuk spinnya habis ini ya, bos ya oke okay, kita lihat hasil skater yang pertama semoga ada isinya bosku petir nah enggak connect enggak konek lagi mulus sekali kawan mulus sekali kawan Terserah, mulai ini amat ini amat cocok. Hai, parah, nah. parah lah guys! Berapa cuma dua puluh oke. santui kita lanjutkan sepinya. Jangan guys, dari sini soalnya oke. Jangan lupa untuk di-subscribe channel Aspirasi gacor ya, guys ya, dan selalu dukung dengan cara like, comment, dan sharingnya di share sebanyak mungkin bosku biar tambah rame biar tambah semangat juga untuk bikin kontennya oke okay, tinggal 2000 dan dapat seketer lagi lima seketer <gülüyor> lima seketeri moga ada isinya lah enggak seperti tadi ya nice kali dua yang pertama konektor tanda apa ini oke okay, petir dong petir dong us us us nah gitu kali sembilan ya totalnya Lumayan dapat naik nice yang pertama ini. Masih banyak sepinya Oke petirnya dulu dong. Kumpul-kumpul pertalian dulu. Nanti kalau udah banyak, giliran tang yang banyak. <soli> <Wilson1> petir dulu petir petir nah kali tiga jadi dua belas yang sudah terkumpul tinggal lima spin lagi bosku tinggal lima spin di oke kali dua Total sudah 14 belas posko ini petir lagi kali 3 dan masih ada yang pecah. Oke, okay. mantap mantap mantap. Megawin, Megatron. Lu, lu, lu, hasilnya 300 minum banyak bin waktu ya guys okay, oke okay. habis ini kita setopkan untuk kita buy ya guys ya kita pasin dulu 240 Uh oh, ternyata dapat skater dong saya belum bisa tahu. skater yang ketiga ya guys ya skater yang ketiga ke isinya yuk yang lebih banyak itu seperti tadi Semoga cuma di bukit doang Nah sudah terkumpul 6 perkaliannya Kuningnya becah Di petir kali tiga Dan birunya juga becah Idunya juga Kalau 5 turun Mantap sih Banyak banyak banyak ayo eh, yang banyak logo oh, biru terjadi dipetir lagi kali 3 wuuuh lumayan agak enak ini aduh sekiter yang 2 hasilnya 300 semoga di atasnya 300 dipetir lagi ih kali 8 dong kali-kali birunya belum ada muncul ya ini tadi sudah terkumpul kali dua puluh lima bosku apakah mau nambah aktif dong bang gak mau aktif ya guys Kalian niat duluan yang banyak, isinya cuma satu sembilan sembilan Wah, enggak nyampe 480 Kalau nyampe, dah hal ini tadi, empat Dan sekali nggak mau nyampe, ya. tapi masih dilanjut masih dilanjut untuk spin seribu nya tadi di seping ya guys ya sudah dapat tiga kali sepeder gratis tapi isinya ya begitu itu doang belum ada yang kali biru birunya belum turun sih oke last kita buy 240 dengan last ya buat ya, penutupan jumpa kali ini jangan lupa untuk jaga kesehatan bosku sehat selalu yang sudah hadir untuk menonton uh, konten hari ini sehat selalu bosku ya, tetap sehat terus ya uh. biar bisa nonton terus. Oke, okay, kita lanjut ke game ini Sudah terkumpul kali 8 dan sepinnya sisa 9 Petir, petir, petir Oke, okay, petir dong, bos, Nah, Tapi bohong, metir eh, dong para Parah, parah, parah, parah, parah oke kali dua enggak nyungut, kali enggak oh, nangkut enggak nyungut, cuma perangkut ini -perang. si sampe cepin apakah bisa mengkandekkan kantek lagi yuk oke, biru biru, biru, biru nice, magheta, magheta Makota, makota, makota, makota. Nah, ya nggak mau turun dong. Um. Oke lah, lumayan ya sudah naik segini ini. Hmm, ini saya mau pamit untuk diri. Kalau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan bosku.